Hai hai hai Bukan hanya cepat dalam mengejar mangsanya, harimau juga memiliki kemampuan melompat yang luar biasa. Meski dimulai saat sedang duduk, seekor harimau bisa melompat hingga ketinggian 10 meter, kelebihan ini tentunya bermanfaat bagi harimau dalam memburu mangsanya. Selain cepat bergerak di darat, hewan ini ternyata juga memiliki kemampuan berenang yang luar biasa dan termasuk mamalia perenang handal. Seperti konflik manusia dengan harimau Sumatera yang kembali terjadi di Provinsi Riau. Kali ini anak 12 tahun berinisial MS dimangsa Siraja hutan. Kejadian ini terjadi di perubahan PT Mutiara Sabuka atau MSK, Desa Telukabung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil. Sang ibu korban pun sempat melihat anaknya di Seret, harimau. Pihak di Riau yang mendapat laporan dari perusahaan langsung mendatangi lokasi kejadian. Menurut keterangan sejumlah karyawan dan ibu korban, peristiwa itu terjadi ketika korban dan ibunya tidur di camp atau pondok. Kemudian sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat, ibu korban dikejutkan dengan jeritan putrinya. Mendengar jeritan tersebut, orang tua korban terbangun dan samar-samar melihat anaknya seperti ada yang menyeret keluar dari pondok kerja. Kemudian orang tua korban keluar dari camp namun anaknya sudah tidak terlihat lagi. Tidak menyerah, ibu korban mencari walau yang kemungkinan besar yang dihadapi adalah harimau. Dia pun mengambil senter dan mencari di kegelapan malam. Sekitar 60 meter, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ada bekas luka cakaran dan gigitan di bagian kepala, serta tengku korban. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kejadian yang sama juga dialami oleh seorang petani dari kota pagar alam Sumatera Selatan yang tinggal di dusun tebat nenawa kecamatan Dempo Selatan. Menderita luka cabik yang cukup banyak setelah diterkam harimau saat sedang dikebun. Akibat luka tersebut, dia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Pager Alam. Menurut informasi yang didapat, kejadian tersebut berawal saat petani tersebut dan rekan-rekannya menyemprot racun rumput di kebun. Namun tiba-tiba muncul seekor harimau yang menurut saksi, hewan itu berukuran sangat besar. Karena kedatangannya yang tidak diduga, korban dan kawan-kawan menyelamatkan diri dengan memanjat pohon yang ada di sekitar lokasi. Karena kecepatan harimau yang diduga jenis harimau Sumatera tersebut, paha dan betis korban sempat diterkam saat akan menaiki pohon. Harimau tersebut juga sempat menunggu di bawah pohon, namun berhasil diusir dengan cara dilempari batu oleh rekan-rekan korban yang lain. Diketahui warga yang berada di Gunung Dempo, Sumatera Selatan, dicemaskan dengan kemunculan beberapa ekor harimau yang berkeliaran di kebun-kebun warga dan objek wisata Gunung Dempo. Sebelumnya, satu wisatawan juga menjadi korban terkaman harimau di kawasan Gunung Dempo saat sedang berkemah. Mendapat laporan kemunculan harimau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan memasang beberapa kamera pengawas di titik-titik yang dinilai memungkinkan harimau muncul. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.